Nama saya Hubertin Kandil. Teman-teman biasa memanggil saya Nune. Saya adalah anak tunggal dari ayah Samuel Tebili dan ibu Yunita Tadama. Kedua orang tua saya petani. Saya tinggal di Omba Nalo. Saat ini saya duduk di kelas 6 SD. Saya bergabung di FLC Tanah Kapu sejak tahun lalu. Saya sudah tahu ada bimbel di tanah kapu. Tetapi saya pikir itu hanya untuk anak-anak yang agama Kristen. Saya agama Katolik. Waktu itu Ibu Rince kasih belajar teman-teman kampung kami. Ibu Rince ajak kami, ajak kami masuk di FLC. Ibu Rince bilang semua anak-anak bisa belajar. Akhirnya saya dan teman-teman yang agama Katolik juga bergabung di FLC Tanah Kapu. Setelah masuk FLC, saya sudah bisa mengatur waktu dengan baik antara belajar dan membantu orang tua mencuci piring dan membersihkan rumah. Saya kurangi waktu untuk bermain karena harus bersiap-siap ke tempat bimbel. Saya banyak berubah, saya jadi anak yang tekun, saya mempunyai teman-teman baru yang baik. Saya juga mendapatkan pelajaran tambahan, materi yang kurang. Saya mengerti di sekolah, akhirnya setelah dijelaskan oleh guru-guru di FLC, akhirnya saya bisa mengerti. Saya sangat terbantu dengan adanya bimbel karena di rumah saya belum ada listrik, jadi malam hari saya tidak bisa belajar. Kalau ada PR yang belum saya pahami dari sekolah, saya bisa bertanya di guru-guru saat bimbel. Setelah belajar, saya dan teman-teman dapat tambahan makanan bergizi seperti kacang hijau, saya senang dengan guru-guru di FLC. Saya mau berterima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan yang sudah peduli dengan pendidikan anak-anak di pedalaman. Saya berharap bisa jadi anak yang baik dan pintar agar cita-cita saya menjadi guru bisa tercapai. Terima kasih Ibu. Anak saya Nuni ini, Sejak dia bergabung di FLC anak-anak, ya. saat lihat perkembangannya dia itu cukup lumayan Dari mata pelajaran yang kurang ia mampu di sekolah formal Sejak dia bergabung ikut bimbingan belajar di FLC ini, lumayan perkembangan Seperti matematika itu sejak di SD masih kurang Terus perkembangannya dia sejak bergabung tadi di FLC, dia kurangi waktu untuk bermain dan ingat untuk ikut bimbingan belajar, dan tanpa disuruh. Saya sangat-sangat berterima kasih bagi para ibu guru dan bapak guru yang telah bimbing anak saya ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan bapak ibu guru dan para donatur, tetapi saya hanya mengucapkan doa, semoga Tuhan memberkati, sehingga perkembangan SPLG ini jaya selalu Selama menjadi guru kedalaman, Magdalena Rince bersyukur karena setiap hari ada saja hal baru yang didapatkan, sehingga membuatnya takjub dan kagum. Selamat memperingati hari Jumat Agung, Sobat Baik Hati, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya.